Napi ya, iki loh iki lho beras larang minyae larang kon senyum-senyum apa? lo wong ge omonganmu mesti bener kok saya 5000 Jadi minyaknya Minyak, tak Minyak, Minyak kita gimana? Minyak kita tidak ada. Sudah berapa lama? Sudah dua minggu tidak ada. Sekarang minyaknya minyak apa? Minyak curah. Minyak curah. Berapa itu? Tujuh belas setengah. Tulahnya enam belas enam belas setengah. Itu lah iki wae padahal iki makanan nggur. Padahal numbah ekonomi kayak kayane. ini. ora ya. ya kaya kaya iya. kok enggak ada itu kenapa? Tidak dikirim. Ya nah. dikirim. Tidak, Tidak ada pasokan. Enggak ada. Jarine kena opo Ada ada yang menakuti. Jarine ini Bu. Ada ana yang nimbo. Kok mertu Oh, Didi sehat Saya Pak Pak jual minyak goreng? Oh, sebarang apa? mau yang apa? beras Pak, parah para, para. oh iya beras, beras parah ya? Paras, berapa, pak? berapa Beras kenapa mahal? Tidak Ini berapa? Ecerannya 12000 Ini berapa di Ini Ini Ini apa? Kok Banjir. Apa yang makan roti ya Pak? Oh, ya. ngareng, murah, Lombor. Lombor. Lombor. <laughs> katanya kenapa kok mahal? Oh, katanya hujan bisa dijemput di eh. Jadi mahal biaya opernya eh. itu. Katanya, katanya petani. gitu. Jadi pasokan lancar enggak? Pasokannya lumayan lancar, cuman tekanannya berselara. Setiap beli naik. Setiap beli naik. Kan enak sama memakali. pelanggan. sama pelanggan, kira kita main-main. kulaannya -main. pula, sudah naik. 5.000 ya Lebih ya. Biasa. Ya. Nah, hari ini kulaan 25 besok dua hari lagi 27 Kita kan cocok kalau nggak beli tahu. Jadi teriannya hebat kok, oh pasti iya, nah, iya. larang lah saat ini kanelan apa? Musti Itu sebenarnya 30 pak, Iya. <laughs> <gir> berapa itu, amin, Aamin. amin Boat, minyak kita itu lho? minyak kita langka, sekarang udah itu minyak kita. Opo minyak kita tuh yang putihnya kemarin oh, berapa? Empat ribu kemarin empat sekarang enam belas ribu. Yeah. dengan terakhir beli di mana? Oh, oh. di sini di warung. Nah, itu, itu sudah enam ribu. Iya. Yeah. Kalau Langga kenapa minyak kitanya? Nah, katanya kata kosong. Oh katanya ini kosong. Biasanya nah, Tori dari mana? Indomarco. Indomarco yang, yang... yang nyetor minyak kita. Yeah. Oh. Katanya subsidi dicabut Hah? Jadi, nah, Marko, E000, ya? Dicabut Jadi mahal Katanya siapa? Katanya Indomarko Indomarko mau nipi Subsidi Subsidinya dicabut, jadi oh. mahal Sebenarnya dicabut dia bilang gitu Indomarko yang ngomong oh. Indomarko itu apa? Indomie Kenapa kok langkah mahal subsidinya dicabut? Kok Dulu kan murah <cfo> bisa kita... 3.000 kok nggak ada risk sekarang 16-17 Terakhir 16. dapat minyak kita apa? Sudah lama Senyum piong lagi, minyak air larang makan senyum lho tapi ya, ini berasnya lho, berasnya larang, minyak, larang, kalau senyum-senyum apa senyum, Pak Sode, kosong Pak Kajar, <tuk> yang minyak mahal nggak apa-apa, yang penting berasnya ya. murah oh, minyak Bersi. mahal nggak apa-apa, penting berasnya murah Berat. minyaknya larang sampai jangan nesuk tidak, tidak, tidak, tidak bisa, itu ya, ah, ya murah semua, Pak mintanya oh, minta ayo, murah semua oh, kan kita rakyat kecil oh. mintanya yang murah. <laughs> nah senyum pikek <laughs> ah, <senyum> ya. <laughs> ya sehat-sehat ya. Pak Pak. Pak. Pak. minyak anak Hah. aku lagi ngecek kok larang-larangi kenapa? kayak lo ngomonganmu sudah pasti bener iya, iya dijabut lah, kenapa kok bisa mahal pertanyaannya kamu lagi tak cek kapan terakhir yang muda-muda ya sopok, ya orang muda itu, kita mau duduk apa pak? Loh, kian seru berarti gajah itu kecelakaan. Pak, gede. Jadi, ini mau ke rumahku. Iya, Ya, ya, ya, ya. Sampot berangkat di Anom Oke, <tuk> hey, Pak Itu eh, Pak oh, oh, ya Pak berapa kemarin beli? ini lima liter, dua liter, yang kalau ya ngaruh dan apa? Nah, sekarang ada. Enggak ada. Enggak ada sekarang lagi. Biasanya <tuk> yang minyak kita enggak ada. Tapi Seberapa bulan ada lagi ya. Jadi sekarang minyak rego 15.000 enggak ada ya? Enggak ada. Enggak ada. Cek uang Duh okay. 35 35 kalau menyakita nggak penaspor lagi. Berapa? Kacik. Oh, kacik. Oh. Kacik. Oh, ya. Bayar oh, ya, ya. eh, apa? Bayar Bayar Oh, di belum datang pak, segede belum datang. Nawas di ngomongin tentang ganjar, perjanjiannya gue, kok tutup-tutup bayar mopo, nu, berang merdeka, nu berang tutup, apa sih ini, ini kita berapa lama? Belum pernah. merah oh pakai ya 38. Bukan si si minyak, minyak kelapa. minyak kelapa, apa ini baca berapa ini ini ini ini ini ini ini Ya, Pak, saya jadi mau terus ini ada yang dua belas, ada yang tiga belas. Kenapa kok berasnya? Katanya, nah Yang ya. ya, jam tahu Lu sampean sengit tari, dari bagusnya, apa? Kan, jadi oh, orang oh, nah, iya, Pak, terus. Urai suami Mei, kali. nih, minyak kita ini pun suwe roti story Oke minyak ya ya. ya, ya, beras si, naik Dekat Dekat o, ya. dua, <laughs> nih, Pak ganjar apa jane <laughs> pokoke mau cinta nih kok foto foto surat berber ini asli lagi asli sudah jadi minyak goreng naik cuma kita ada beras memang naik cari merdeka tinggal di sini tinggal, kita. apa Rasa, agit, mau per ya Bu Terus kemauan, jepol dia. Ya makasih ya. Ma makasih makasih. Ya, ya, ya, ya. Belanja. Belan apa Pak Pak oh, kok <tuk> nah, oh, itu kita kan gitu. <tuk> makasih ya pak ya sehat ya pak rambut <tuk> <tuk> yeah. okay. yeah. yeah. kita nggak apa kalau buat gua, petel, tapi kalau dari sisi stok enggak ya, ya. dari sisi stok nggak ya. ya mungkin, mungkin, ya. mungkin ya. Ya. Ya. oh gitu terus Anu apa namanya ya. pada naik harganya harganya naik ya pada naik banyak naiknya naik ya naik mulai berapa sudah berapalah bulan ya itu ya, ya. tambah-tambah <tik> ya, ya, ya. tambah modal tapi eh, makanya modal Nah. Modal oh, banyak nanti pakai eh. buang eh. pakai hutang Enggak pakai apa? Apa? Apa iso? Langsung pinjam, lebih bisa Masuk langsung, udah ngerti ya, Pak? Udah ngerti, udah tau, aku tau, tahu tau, udah tahu udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah tau, udah udah udah tau, udah udah tau, udah satu udah dan lagi tidak apa? iya, aku apa? belum tahu ya? aku tanya bako bapak, tapi dia orang kan? Eh? Mau pun kan? Jadi aku mau Oh, kan. Iya, iya. mau. Bahan-bahan itu, mungkin enggak, enggak aneh ya, senangnya enggak <tuk> tumbuh-tumbuh kayak gitu. Oh, okay. hmm. Minyak goreng? Bagus? Minyak goreng, aku enggak jua-juai sih, Kak. kayak gitu ya, tapi lama sih lancar ya? Iya, aku lancar seperti yang, oh. yang, oh. e yang, yang pulaan dari pasar-pasar kan di sini, ya. datang pasar. Yang pulaan pulangan dari perdagangan ya, kadang ada ada kadang dia kan harganya tidak bisa naik tapi masih naik masih naik. Masih naik. Eh, eh, berbohon, tapi naik aku menilap, nah, naik, nah, masih naik. Masih naik. Sampai aku, sampai ke atas lagi kita aja nggak ada ya. tapi yang lancar ya. harganya ya, naik ya. Ya, naik, ya. naik nah, ya, sekarang ada <tuh> nah, nah, yang itu eh? apa yang saya ya. pak satu ada buf, oh, berarti kira-kira 500? ya iya pak apa kosong kalau saya di daerah Jepalat panen banyak Kenapa? Gagal panen tahu, ya. Oh, dari gabung. Ini alasan banjir, Oh, enggak. Ini alasannya gabung. Masang dulu, Aku foto pakai jatuh saya. Masang dulu sini, Pak. Banjir, Pak. banjir sawah Ini lho. Eh, Hahaha. Telat Telat Telat Udah sudah Siapa apa ya. Oh, apa <tuk tangan> Jadi lagi coba kita apa namanya konsolidasikan ya untuk ngecek kenapa beberapa harga pangan e, kita naik. Terus khusus dua ya. satu terkait dengan minyak goreng dan dua beras. Beras tadi kalau alasannya beras sana-sana katanya banjir. Tapi ini alasannya banjir bukan-bukan pak, alasannya orang gabung. Um, alasannya macam-macam. Kalau kemudian nanti ee, kita cek dari beberapa tempat sama, maka selebihnya kita akan melakukan e, kontrol pada hasil-hasil panen termasuk para perkeranannya Dua yang terkait dengan minyak goreng. Minyak kita nggak ada, minyak kita nggak ada. E, tapi curah masih ada ya tadi ini masih apa ya? Curah masih ada, tapi harganya naik berapa berapa bu 15 16 sampai 16 setengah terus yang brand dengan merek tertentu ada yang bisa harganya sekitar 17 gitu ya jadi ini yang yang yang konkret Maka kalau kita kemarin dapat ke ternyata satu rekan harga eh, berasnya naik dua memang minyak naik dan kita tidak ada yang nanti kepada pemerintah apa, segera ini yang kita diskusikan segera dilakukan operasi pasar.